Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ambil pertama tentang kehidupan Malam ini kita banyak ngomong tentang semacam quote-nya Karena Markus Aureli ini tidak meninggalkan karya selain satu buku semacam buku harian Yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris judulnya Meditation Kalian cari downloadan gratis itu Masih asli dalam bahasa Inggris Kalau ada yang pintar bahasa Inggris boleh diterjemah Dan ini saya potong-potong dari situ Saya klaster-klaster Cuma tidak bisa banyak karena bukunya tebel yow. Kita ambil yang sesuai kadar waktu ngaji kita Meskipun saya tidak yakin bisa nyampe semua karena banyak Jadi hidup ini yang pertama rumusnya katanya Markus carilah apa tugasmu Katanya Markus segala sesuatu Apakah itu kuda atau anggur Diciptakan untuk tugas tertentu Untuk peran tertentu Maka carilah tugasmu sebagai manusia Sering kan saya singgung ayat Afah sibdum annamaholaknakum abasa Itu kan Allah lo yang ngomong Apa kami ciptakan engkau itu hanya untuk iseng Pasti enggak Ada tujuannya Kejar itu Ya Al-Quran banyak ngomong tentang tujuan hidupmu ini Enaknya karena sayangnya Allah sama kita Kan kita sama Allah langsung ditunjukkan ini lo tugasmu Jadi ya kayak misalnya ini fil arti fil Aku ciptakan manusia di muka bumi jadi khalifat Ini kan Allah langsung ngasih petunjuk ini lo tugasmu Maksudnya Markus Ya kamu jalan di tugasmu itu setiap hal di muka bumi ini ada perannya, ada tugasnya, jangan dikacaukan, kamu sendiri juga jangan kacau. Nanti kamu susah sendiri. Oke. Teh ini kan dia punya tugas. Dibikin jadi minuman. Ya diminum apa-apa. Manusia yang minum, jangan dibikin kacau. Nanti tehnya kamu pakai ngepel terus kamu siramkan di Karpetnya masjid itu jadi kacau kamu sumpah sendiri tidak di situ mainnya teh dia untuk diminum Jadi rumusnya hidup pertama tugasmu apa yang harus kamu lakukan apa Saya sering bilang enggak usah cerewet tanya apa pak saya enggak tahu ndak kamu sudah tahu Begitu kamu tahu identitasmu sebenarnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan Begitu kamu tahu bahwa saya mahasiswa pak Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan seorang mahasiswa Di rumah saya ini anak loh pak Kamu tahu apa yang harus dilakukan seorang anak Saya ini tetangga loh pak Kamu sudah ngerti rumusnya tetangga yang baik seperti apa Jadi tanya tugasmu apa Jalankan itu Itu rumusnya orang hidup Yang pertama dan yang kedua ndak usah khawatir ndak bisa katanya Markus Manusia pasti mampu melakukan Semua yang Tuhan ingin ia lakukan Kalau Allah nyuruh kita jadi Khalifah pasti kita punya kekuatan Untuk meng Alam semesta Ketika kamu ditakdirkan jadi mahasiswa Pasti memang kamu punya potensi Untuk jadi mahasiswa yang baik Bahwa hasilnya tidak baik Itu berarti kamu kurang maksimal Menjalankan tugas Jadi ini rumus-rumus dasar dalam hidup katanya Markus pasti bisa asal kamu ndak manja kita kan sering manja sering cengeng sering cerewet sudah tahu masih tanya kita sering mengkritik Bani Israel Yahudi kita sering begitu orang Yahudi dengan waktu diperintah ada aja yang ditanyakan disuruh menyembelih sapi masih ditanya kulitnya sapi warnanya apa besarnya seberapa, itu cerewet, padahal begitu disuruh mele sapi aja gak masalah, tapi masih cerewet, tanya macem-macem padahal ya sudah ngerti, pantasnya mele sapi itu ya tapi yang semacam apa, kan gitu ya sama lah kadang, kadang kayak mahasiswa disuruh bikin makalah, berapa halaman pak, kemudian referensi ini boleh gak pak, kamu repot sendiri nanti salahmu sendiri cerewet, coba diperintah, ya pak, ini kan sudah selebihnya kamu mikir sendiri setiap sendiri biasanya banyak tanya itu kan maksudnya kamu ingin dapat yang ringan atau syukur-syukur bisa ndak jadi di perintah kan itu orang Yahudi itu kan begitu nawar bolak-balik itu kan maksudnya yo siapa tahu ndak jadi karena perintahnya ndak jelas Nah kita sering begitu dalam hidup kamu sering ngerti tugasmu tapi ndak jalan kenapa kamu nyari alasan nyari dalih alapa ujian masih lama alapa sudah kan segalanya sudah ada garisnya ada takdirnya Allah selalu begitu nyari dalih terus bekalmu lengkap katanya Markus yang pertama apa ndak usah khawatir alam ini ada rumusnya ada sunnatullahnya jalankan tugasmu sesuai sunnatullah kenapa harus kamu jalankan sekarang karena tidak lama lagi engkau ndak ada dimanapun hidup ini kan cuma sementara kamu dikasih fasilitas hidup yang sementara dengan tugas tertentu kalau nanti tiba-tiba kamu dipanggil sama yang ngasih tugas dan tugasnya belum selesai bisa jadi kamu dikasih nilai C, D atau E kalau kamu dikasih nilai E kan susah kalau ndak lulus di kampus gampang kalau ndak lulus besok di akhirat urusannya panjang kamu ndak bisa ngerayu-ngerayu karena sudah selesai. Tidak ada remedinya. Besok waktu dihisap di akhirat kan kamu. Bawa ada ujian susulan. Tidak ada. Sudah selesai. Maka katanya. Markus. Bekalmu lengkap. Alam semesta menyediakan semuanya. Termasuk hukum-hukumnya. Segera jalan karena waktu kita terbatas. Pada saatnya semua akan tidak ada. Termasuk Hadrian termasuk Agustus di kalimat itu Hadrian ya raja sebelumnya Agustus Raja Romawi pertama Yang paling sukses Menyatukan kerajaan Romawi Orang sebesar itu saja juga waktunya limited Terbatas Kalian ini kan edisi terbatas Percayalah Allah tidak menciptakan yang mirip layak kalian lagi Bikin yang lain yang lebih cakep-cakep Terus, yang kedua, katanya Markus, fokuslah pada apa yang kamu lakukan, karena tugasmu di situ. Ingatkan dirimu bahwa tugasmu adalah menjadi manusia yang baik. Ingatkan dirimu apa tuntutan alam pada manusia. Jadi, alam ini kayak mesin besar, ada sistemnya, kamu punya peran. Itu yang dimaksud tuntutan alam. Kalau kamu tidak memainkan peranmu, Alam ini akan kacau ritmenya. Dan ketika alam ini ritmenya kacau, efeknya ke kalian lagi, ke manusia lagi. Maka ikuti tugasmu, jalankan peranmu sebaik-baiknya. Lalu jalankanlah tanpa ragu. Jalankan kebenaran, ungkapkan kebenaran saat engkau memahaminya. Cuma ungkapkan dengan baik, dengan santun, tanpa pura-pura. Nah ini... Apa yang dijalankan kebenaran Menjalankannya dengan baik Dengan sangkut, dengan tulus, tanpa pura-pura Itu tugas hidup kita yang pertama